gas gacha main kuda-kudaan baru biar dapet <laughs> main kuda-kudaan emang di dunia nyata susu kuda itu boleh minum sama manusia kurang tahu ya gua juga baru tahu ya ada susu kuda yuk bisa yuk enter, yuk bisa yuk oke okay, kita les go kita buang-buang ini katanya susu kuda bisa bikin halu bertan beracun teori gacha nungging buset oh pantesan player Uma musume pada halu <laughs> ya juga ya betul juga tuh ya player musume. gua ini siapa namanya itu siapa namanya yang robot-robot itu meka-meka itu. siapa namanya Dan Kalau nggak teo ini ini saingannya Rice Rais, Rice Rais, Rice Oh ya temennya Raisa Ward lupa gitu. dong namanya. Gitu. Itu kuda yang paling gua suka Oke, okay. katanya ini kita sebelah dulu ya. Layu rumah masuk. McQueen bukan McQueen. McQueen itu lain dulu. Kita coba ya di sini Katanya ini uh, disuruh sebelahnya dulu. Cara. Jangan pakai ten pull dulu bang. Iya, ini bukan pakai ten pull ya kita let's go. Ini bintang 5 ya. Ini kampret. misalkan dapat bintang 6 oh. nah Alhamdulillah bintang 5 Dapat dua ya. Lumayan. Lumayan. Dapat 10. Ini kayak mana nih? Oh, miho no barbon. Nah, ya betul. Yang barbon itu di si barbon. Oke, okay, kita yang single dulu ya. Eh. Oke, okay, warna biru. Matoymaru. Mato Dua kali Matoymaru. Matren Matoymaru juga. Atau ini. Ada teori juga mengatakan, "Single-single dulu, katanya baru ini, baru kita gaskan. tempo kita sampaikan ke 10 saja dulu ya. Anu, miru yang keempat, kono kodo lima enam tujuh lapan. dokter oh, sembilan di ujungnya." beneran di ujung sepuluuuuh red up yuk bisa yuk red up yo. bisa red up red up langsung 2 biji langsung sekaligus langsung 2 biji sekaligus nongon yuk yo, bisa yuk oke okay. kuning masih kuning Oke okay, cuman satu doang Mantap sekali Oke okay, kita pakai gratisannya 20 kali full Kita pakai gratisannya Nih ini gua pakai gratisannya nih. Uh, Masih tetap ya teori skip langsung nah, skip apakah Hoki adik-adik <laughs> ini delay coy chatnya delay sorry ya dia udah skip ampun. Aduh, aduh, aduh, apaan lagi ini? Dalam malas tegaram, mohon maaf ya. Berapa <tell> kali? 50 kali lah ya. Kita cari flame tailnya sekalian. Gak nyangka loh, tamat guys. Bebesan teori skip di limited dapet. Dalam halus tuh. Te <tell> bang, selamat ya. Umedeto. Nah, kita sampaikan. Buat dapetin flame tail Teori... Ini swire ada di sana ya. Eh. Karena swire itu waifu Skip eh? Sekipe, eh? sekipe. Oh, betaku takutnya di luar lagi nih minta 6 nah. Oke, okay. apakah? Sepertinya ini warna biru ya. Eh? lihat-lihat nih warna biru ya eh? sepertinya ya. Eh? Betrawang terawang ya. Eh? Oh kuning ya. Eh? kuning lah oke okay, kuning biasa ya. Oke, okay, thank you. Kita 50 saja ya. Step buat Sinun wosik altar mantep. Tapi gua kayaknya enggak kayaknya. Tamat guys, tamat. Sudah tamat, ya. Mantep, Bang. Saving aja, Bang. Dah, 5.000 saja gua. Theories where ada di sini aja. The power of ya Oh ya, ini gua mau nanya nih, ini gua beli atau kayak gimana nih? ini kita langsung beli aja, Li. Tapi cukup, gak ya, buat on ini? Tapi kita ada 351, bisa kali ya. Iya, bisa kayaknya ya, membuat event-event nanti nih, buat link nanti. Nih, bisa ya, seharusnya. Oke, lah kita sip. 300 lebih Oke, ada 200, kita tambahin dulu Oh, masih ada 160. Oke, gua tidak akan mengkaca ya, sampai banner limited lah mudah amat itu si ini genesis